Halo guys. Kita tunggu mulainya. Ini kita sudah Kita main ya, guys. Ya, kita main. Ini gua pakai PC. Oke, guys. Kita main lagi. lagi. lagi. lagi. lagi. lagi bocil APN. Ya, main ke pesawatnya. Ke pesawatnya dulu lang langsung ke sebet. Pesawat. <tutuk> Back Kita turun, kita turun. Ini turun, ini turun, ini turun, ini turun, ini turun, ini turun, ini turun, ini ini turun, Woo! <laughs>